Jangan main ritus-ritus aja. Saling tembak-tembakan itu Apa maksudnya menjadi ketemu magam apa? Berasa kamu tulis itu? Kamu ngeralatnya gampang Tapi orang tak ada yang baca di sana Apa divisi tembak-tembakan Saling tembak Berarti dua-dua yang berpistol Saling tembak-tembakan itu mau ngir kamu. Pak, enggak mudan kamu udah kurang kamu di sini Pak di panas-panasan lagu. Kampo udah sama janji udah datang ke sini pagi-pagi udah berdamai. Tahu bikin berita <tuh> kok panas-panasin. <sih. tuh> enggak benar mesti orang cerita itu. Kalau enggak tahu tanya gitu loh. Nah, Bahkan apa yang busote itu? Nanti pagi enggak ada yang nongol. tekniknya kok bisa saling tembak tembakan tuh apa namanya tembak tembakan? itu? Nah. berarti yang benarnya itu tidak terjadi tembak tembakan ya, Pak? Yang mana ada tembak tembakan? tembak mau tembak tembakan beda lah. Ya, nah. Kalau tembak tembakan tuh dua duanya Pak, pistol, dua duanya Pak, senapan itu tembak tembakan. Kalau satu orang bawa pistol yang nggak mbak apa apa itu, kita tembak nama itu. Jadi jangan bikin panas suasana gitu loh. Kita nah, kapolres sama kapor. Jangan demrek sini karena ion lawan dare bisa bertahan kurang pula. Ini kamu bikin ramai sudah bikin panas lagi. Ini mana Bapak Irwan? benar enggak saya bilang? benar betul. Sudah sekarang orang ambil BKO nongkrong di polsek mengamankan. Kita sinergi lah. Dan terus malah kamu bikin obok-obok obo, gimana kok dilarang media ekspos katanya jurnalistik. membungkam media. Kalau begini dibiarin aja cara tulis. Mohon maaf. Aki mohon maaf. Dalam kejadian ini camat sama Satpol PP-nya hadir di sini apa tidak Pak? Dalam kejadian ini Pak? Mulai dari pagi kejadian ini Pak? Sementara belum ada. Sih. Belum ada? Dari camat pun tidak ada perhatiannya? Belum, belum ada. Dari Pemda belum ada. Dari Pemda satu pun, dari Wali Kota pun tidak ada Pak? Belum. Dalam hal ini Pak? Kami belum lihat. Oh, siap. Saya nggak bisa ngomong, nggak ada tapi belum lihat sampai sekarang. Belum lihat sampai Paris. sekarang. nanti supaya ke depannya kami tidak salah menulis. Makasih kasih Pak. Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 5 lebih 10 waktu Indonesia Barat telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh anggota Polsek Kalideres terhadap satu orang anggota TNI dan dua orang warga sipil di Cafe RM Jalan Outer Ring Road RT4 RW6 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia hal-hal yang dapat dilaporkan Pelaku penembakan nama Cornelius Siahaan pangkat NRP Brigadir jabatan Buser Reskrim kesatuan Reskrim Polsek Kalideres Korban meninggal dunia atas nama Martinus Kardoriski Sinurat pekerjaan TNI Angkatan Darat Ferry Saud Simanjuntak meninggal dunia pekerjaan waiters Tiga, Atas nama Manik, meninggal dunia, pekerjaan kasir RM Cafe. Atas nama Hutapea, Luka, pekerjaan manajer RM Cafe. Kronologisnya adalah Tu Brigadir Cornelius Siahaan datang sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat bersama temannya yang bernama Peggy dan langsung memesan minuman. Sekitar pukul 4.30 karena kafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah membubarkan diri, lalu pelaku ditagih bil pembayaran minuman sebesar 3.335.000 oleh waiters atas nama Ferry. Namun korban tidak mau membayar dan terjadi cekcok mulut. Pada saat cekcok tersebut, Pratu Sinurat selaku keamanan menegur pelaku dan terjadi cekcok mulut. Pada saat cekcok. Pelaku mengeluarkan senjata api dan ditembakkan kepada ketiga korban secara bergantian. Kemudian, pelaku keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya dan dijemput temannya dengan menggunakan mobil, dan pelaku sudah diamankan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini, pelaku sudah ditahan di polsek.